besok team match mobil Mo mobil koncinek mobil tadi oh mobil <laughs> itu yang hitam itu oh yang hitam gila udah lama banget dia pubg yeah. enggak lama gue lihat Woi, gila. pintar banget jadi ininya. Yang orang, ya? Ih, kok gitu? Hmm, lu Bambang. nih nemakin siapa, woi? Itu belakang lu <laughs> ada orang, Bah, Lur. Kagak <laughs> ini. Kagak nih. Berr. Ah. Turun ke ngompak kok. Ini ada lagi. Colt. Ini dekat sana itu ya. salah Astaga, kamu gak dengar salah Wah. Gibarasi Foxi kau bunuh aku. Pembagian <tuk> duanya di depan ENJ salah. Ya. Oh. Dia. Tuh. Oh <laughs> the blue team. Whoa! Ah, the blue team. the blue team. is in the lead. Killing spree for the blue team! mati aja ini sekali mati aja ah. aku juga tinggal satu aku pelurunya tinggal dua itu, aduh, aduh, aduh rame lagi Udah, aduh, That... uhuh. Manjir, barrel, aku butuh peluru oh ini ada and i still don't know oh, lu oh, jago nih yeh muramu welcome uh, we we we yeah. cogo player ke ya, oh, gue lepas lagi hmm. ada mati loh Itu oh, dong, gue denger ya ampun. tenang-tenang <laughs> aja, gue gendong. Oh, bus gue di West, West. Cup, gue oh, wow. <laughs> <yang laughs> di West Cup, gue di West Cup, gue mobil mobil di West gue di West Cup, gue gue belum si lama. ini ya, tajir ngebun musuhnya. down reloading. Enji pintar banget jadi ininya. <laughs> ngembarin orang ya. ih eh, kok gitu? hmpus hmm. lu bambang. lo nih makan siapa oi? <laughs> Itu belakang lu ada orang, bah Lu? <laughs> Gagal ngeliat nih. Ah! 2, ya. Salah. Astaga. Kamu ada gerak, Wah. Gimana sih, Huksy? bunuh aku? Kirain duanya di depan <laughs> Salah. Yeah. Oh. oh. oh no, yeah, oh, no. oh, <laughs> yeah. Just Waduh, wow. peluru. Ah, bosin. Kemisori, jumeln. The blue team expired. in the lead, killing spree for the blue puru. team. Aku butuh peluru. Mati aja ini sekali. Mati aja. Enggak mau. Killing spree for the blue team. Eh, belum punya satu nih. aku pelurunya tinggal dua bunuin dong yang ini aduh ibu rame lagi no, no, no. Oh ini yang... wow, aku butuh peluru Oh ini ada And I still ya oh, buset ini Ma ini rusuh banget sama mereka. welcome Welcome. Welcome bos. <tus> <tus> ada mati loh. <tus> <tus> <tus> Victory. Ya ampun, <laughs> ih, panggilnya nah, nah, gue gendong, bos bang. Ih, oke, okay, oke, okay. ngebel nih, bos The Bell. <laughs> gila. Hoki ya, <laughs> Yuk, Yo, ready yuk tenang kan? Ready, ready, pernah dong? Masa enggak? Kenapa aku selalu <laughs> kita tadi DM sekali lagi ya? Lah, gas anjing langsung aja mode event. Aku nggak puas di posisi terakhir. Kamu belum puas. Ayo gas lagi deh. Nih aku udah Kalau belum puas, sekali lagi ayo. Eh, aku nggak uh. mau di posisi terakhir. Ini gue jadi baru teli, cok. Polo tel. Iya, dia. Iya, Iya, dia. Baru tahu <laughs> Bajunya dari mana sih level full anjir? Gue <claim> enggak tahu, nemu. Ih. Aku dibilang kayak kepiting masa. Wah, paranget. Lihat aja guys, aku MVP. MVP kan? Hah? Mobil. <laughs> oh. Shot. Ya Allah. Oke, oh, yang pertama ada wangi bau nih di sini. Iya, sih Iya. team match, let's go the blue team has scored for the first time cover me we're going to play we're going Jangan kasih kill Chow, jangan ya, kasih first load ya Mampus lu bang, yang kosong Bikin 40-0 ya kan Yah, jangan kasih kill Chow, ya ampun Ri <laughs> <laughs> Ya Allah, good! Tua. Ini kayak musuhnya cuma sedikit deh Iya, cuma berempat kayaknya oh, deh Shotgun, oh, wey! Jangan kesalin lah musuhnya <laughs> Ih... I... Eh... Ya. Oke banget anjing. sih nah, Aku mau. <tuh> siapa? Yes, ya. Siapa ya gay Guys ya. Eh Duh, bom. Dh, dh, dh. Bob, bom bom bom. Wah, oke. Oh, uh, wow de kalau ada bom dekat kadang ada gambarnya ya. Hey, didi, uh, kegantan, kanan, kanan. Gampang ya. Ada, eh ini pada malu kasih bom lagi. Kalau turnamen tetap enggak ada, ya. Iya, karena gua turnamen juga, yeah. Gus. <laughs> ya. Setelah, setelah Setelah, setelah Di juga udah ga ada kan? Udah yang ngomong gitu gue yang gelis nah, kayaknya Udah apaan sih musuhnya? Metok semua itu Explore. Tapi hitmark masih ada gak? Masih ada ya? Masih ada Kalau dari sisi pro player lu maunya ada apa? Apa apa apa? Ilang, Ilang. Ilang. lu dari sisi penghibur gimana sih? gue sih bebas lah cok nggak ngaruh nggak kena juga nembak <laughs> gue pengen hilang sih jadi kalau nggak kena pun malu no mercy. eh dia atas gus pindah dia anjir down. <laughs> Coba ini tuh Aduh ya, no oh, oh, oh, oh. oh, gua mancip. Jatuh kompetitif nggak guys, aku enggak mau ada di paling bawah. enggak kan? kenapa aku paling bawah. wah wow, iya Eji, sepuluh cowok empat toang anjim. lihat si guys sumpah. tadi ngapain aja lu nih? ya sengaja, ya, sengaja gue biarin di atas cowok. i eh, bang, bang sekarang nyampe eh, salah, bang mohon nyampe mulu loh. iya mau tanah? lihat Eji. asisnya Eji. cuma lima. lihat aja aku asisnya berapa. lihat aku asis ya berapa asisnya aku juga nggak mau juga aku asis setuju harusnya kill aku 11 aku harusnya 17